Oke, make with me ya guys ya. Di sini kembali bermain Gates of Olympus guys. Di sini gua main di taruhan 2400 ya guys ya. Cuman ganda aktifnya kita nyalakan dan kredit gua di sini ada 100.000 ya guys ya. Langsung enggak usah banyak lama-lama spin turbo sebanyak 30 kali yes, ya. Semoga kita beruntung guys. Let's go buat kalian yang lagi nonton konten ini hanya hiburan ya guys ya semoga kalian dapat terhibur dan buat kalian yang masih di bawah mual tolong tinggalkan gitu masih ditonton ya guys ya aman ya enjoy dan jangan lupa di like di comment di subscribe kalau bisa di share guys dan bisa dikunjungi ya guys ya pokoknya ini gacor guys mantap pokoknya guys go oke okay, dapat dong tolong ayo nah petir petir petir petir Oh cuma dapat cuy Cuman dapat kejit dan dapet sweater gratis Oke okay, terpertama gratis Let's go Apakah dapet banyak atau tidak guys? Mau dapet nih Let's go Oke okay. Oke okay, oke okay, oke okay. Emang okay, kan Oke okay, dong Kali tiga gak dapet Aduh guys Banset gue Oke okay. Oke irjon gitu ya di sini dong sama-sama sama sama sama petir petir dua nih nah kita... oh, guys cakep ya cakep cakep super guys kita dapat super tracers delapan ribu guys wow dapat, dapat banyak Oke, okay, dapat lagi 241 14, guys. Dan 14, guys. Mantap ya. Oke, dapat cincin 4800 jumlahnya 15. Jadi benar nice, guys. Nah, kan ganti. Berapa kali sih? Yuk, ganti. Let's go. Ayo dong pakai lagi nih. Dapat dong baru dua ratus tujuh puluh ribu ya siap aduh. guys, sekarang kalau lagi ngeclear na, akhir nanti lima ribu cuy. Petir aja aduh banget bos, petir guys. Banyak sekali Anjir Oke okay, terakhir nih, betul ya? Betul, ada nih. ratus tujuh puluh ya. Selama kita ada tiga ratus ribuan ke kedepannya nih guys, hasiloh. sama lagi dah, tuh kan, kuning dong dapat kuning hmm, yes. aduh, dapatnya dapatnya mana aduh banget guys. Oke okay, habis ya guys ya, tiga puluh tadi spin tadi habis, boleh langsung main benar apakah spin cepat tiga puluh masih boleh? Tiga ribu kan? Aku malah dapat tertulis anjir. Hmm, apa, -apa lagi guys? Kan? Hmm. Ada apa, cuy? lah waduh, gak dapet nih, guys! Sabar nih, harus sabar, sabar, sabar terlebih dahulu nih. Agak dikit jong nih, nggak apa-apa? Kita lanjut, kita coba. Makan 3000, co. kan, 8000, terus kan petir luar. E. So so so okay. Ya, Ada Oke, di sini gua langsung beli yang ini Oke, kali ini saya mau langsung aja. 200 ratus guys! yang Terus ini udah kita petani, cok. Nah, ini udah Langsung dua puluh anjir, anjir! anjir super, guys. Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, Hai, hai, nih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, oke okay, dapatnya selesai kemudian oke ini guys Uy, Uy, 2, Uy, ini guys wow. ini Ah, <SILENCIO> ah, kan? lo bilang apa sangat-sangat enjoy ya eh, bukan anjir kalau 69.000 wuih 568.000 anjir sensasional lagi dong wah wah mantap pokoknya langsung gasin klik-klik di komentar guys langsung klik ini mantep ini tuh kan coy sensasional lagi sensasional lagi wah kenapa anjir anjir thank you coy Mantap, dapat negara 100.000 ya, ah, gg Dapat lagi kah? Udah, 800 nih Oke, 2,2,700 lagi, gede cuy Mantap, mantap, Mantap, Oke, okay, mungkin cukup sekian dulu aja ya, guys. Ya, ini jangan lupa di like, komen, subscribe. See you next video, guys! Jangan lupa nonton ya, guys! ya nyalakan loncengnya, kalau bisa, bye.